Alamak, taruh tenda nikahan di mana ini? terhamburan ini sirkuit kah? Taruh tenda kawinan ini. Aduh, di mana ini? keterpa angin terbang mabat-mabit. Astobrulozlim, atap tribun Formula E roboh diterjang angin kencang semalam. Waduh, dan netizen kembali riuh, ada yang menyayangkan, ada yang jahat pakai acara nyukurin segala, ada yang nyinyir bilang kalau, wah ini jangan-jangan bakal minta tambahan dana lagi. Bener-bener <laughs> ya mulutnya netizen ini ya, lama-lama gue lakban juga nih gubernurnya. <laughs> ya, ada juga yang saran, panggil aja tukang tenda dan panggung, bakal beres deh, habis balapan dibongkar lagi. Aduh, ini kok kayak hajatan kawinan ya? Pakai organ tunggal nggak? <SILENCIO> <SILENCIO> Tribun Formula E roboh. Sepekan menjelang perlombaan dimulai atap tribun sirkuit Formula E di Ancol Jakarta Utara roboh. PSI menyinggung soal pembangunan sirkuit Formula E sebagai tercepat di dunia. Saya dengar bahwa ini merupakan pembangunan sirkuit paling cepat di antara negara-negara lain. Karena hal tersebut kita harus dapat pastikan bahwa semuanya ideal untuk hari pelaksanaan dari segala sisi kata ketua fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastromijoyo. Arah meminta kejadian atap tribun roboh itu menjadi perhatian serius dari panitia menurutnya panitia Formula E harus memastikan keselamatan penonton panitia dan peserta. Arah berharap hal ini menjadi momentum bagi panitia untuk memastikan kembali kesiapan acara dia mendoakan agar pelaksanaan gelaran formula E pada 4 Juni 2022 nanti akan berjalan dengan lancar panitia gelaran formula E pun telah angkat bicara terkait insiden ini pihak panitia memastikan tak ada korban dan insiden tersebut dia mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat atap Grandstand Formula E tersebut roboh akibat diterjang badai. Sahroni mengatakan petugas sudah kembali memperbaiki kerusakan di Grandstand tersebut, dikutip dari Detik News. Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Greenpage Manjuta menyoroti atap tribun sirkuit formula E yang roboh sepekan menjelang perlombaan dimulai. Ia menduga bahwa konstruksi tribun tersebut kurang kuat karena dikerjakan terburu-buru. Dia khawatir jika insiden serupa terjadi saat hari H, balapan mobil listrik pada 4 Juni pekan depan menurutnya. Pemerintah harus memastikan agar hal serupa tidak berulang kembali dengan mengecek ulang ketahanan konstruksinya